Ini pelajaran kita kali ini Yang pertama, ija intifikasi bagian-bagian berda dan fungsinya dengan nah, Nanti kalian akan kita pelajar Ija oh, intifikasi tentang bagian berda dan fungsinya nah, Yang kedua, disiplinkan cara pertemuan yang dapat dibuat dengan dunia nah, Kemudian apa yang tahu tentang Siapa namanya? Salsaida, Masuk ke Bagaimana? Bagaimana? Halo? Bagaimana, di Bagaimana? Bagaimana Apa saja fungsi dari bagian-bagian untuk apa? serangga. Yang lain. Ada tiga. Yo. Nah, 27 anak Baru Bisa. Tepuk tangan untuk Apa ciri-ciri serangga Bunga ini satu alat Lagi sekali saya yang ternyata ada yang paham Kita lihat Bunga sempurna Bunga memiliki alat Yang saling dan alat titik Secara bersama-sama dalam satu Itu yang karena yang berbunga bunganya bunga sempurna itu ada dua yaitu kintang zarit dan alat bina yaitu putih kita lihat di atas itu yang berwarna apa itu emu yang pada atas tapak Satunya yang kuning kecil-kecil Dari setiap ini, ada yang pernah melihat nggak yang termasuk ini? Oh, iya. Oh, oh, nah, nah, ini, ini bunga apa ini? Kita nanti akan Ini termasuk termasuk ya? iya kita lihat kita sempuran kita akan dari tijang, tijang. Ya. kita belum, kita belum kita memastikan ini kita lagi dulu materinya kita dulu sini. kita punya salah salah bukan lama-lama sama Kita belajar, Oke, bagian alat pelajar yang pentingkan untuk buku Lepas, a. Ah. back Gampang sini, sini, sini, sini. sini, Kita akan mencoba Kita akan curang tekan Kita persentasinya jidik Ciri-ciri sempurna dan tidak sempurna Disimak bacaannya Disimak pertanyaannya Baru dikerjakan. Siap ya Nanti silahkan kerja kelompok Kerjakan dengan subuh Terus hasilnya siapa Kita presentasikan. Ya. Siap ya Siap, siap, siap, siap. Hey. Kamu selesai, kamu boleh berkunjung ke kelompok yang lain untuk melihat bunganya. Lanjutkan. Aneh. Ah, nah, jadi silakan kamu lihat bunganya, kamu boleh untuk bejaster bunganya. Empat satu, empat satu. Empat, tiga, empat. Oke, Pak Guru kasih waktu lima menit untuk pelaksanaan tugas yang ada di. Selamat. Silakan sejumah. Bahagiakan hati kalian. Hari Kali ini akan merasakan bagaimana suasana suasana yang menyenangkan. Suarakan hati kalian. Suarakan perasaan kalian dengan rasa nyaman. Untuk bayangkan baru kali ini tadi kamu berkelompok belajar bersama-sama menikmati pembelajaran yang sangat menyenangkan tenangkan hati kalian nikmati suara sumberisik air yang Nafas jalan-jalan Dengarkan suara saya Dengarkan suara saya Karena pas jalan-jalan Luarkan pelan-pelan Tenangkan tubuh kalian Sedikit demi sedikit Kalian akan merasa Nyaman tenang, Relax Dan semangat lagi untuk belajar Ini berarti hati kalau kalian ingin masuk dalam penghujian Ini nanti pak lagi lagi, nanti pak guru panggil kelompoknya, Nanti seputar nilainya Kita kerjain hanya.